Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, atau mungkin cuma kalau doang, enggak tahu. Intinya di video kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara mengatasi laptop yang menggunakan speaker eksternal atau mungkin headset, tapi suaranya tuh malah keluar dari laptopnya, gitu, bukan dari speaker eksternal atau mungkin dari headset. Dan mungkin kalau kalian lagi dengerin DJ Jeremik gitu di tempat umum dan tiba-tiba orang-orang pada ngeliatin gitu ya, kok nih? orang-orang pada ngeliatin kenapa gitu ya dan mungkin itu bisa jadi penyebabnya gitu karena ya kalian pakai headset tapi suaranya keluar dari laptop kalian gitu itu adalah sebagai contohnya gitu dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget kalau kalian menggunakan Windows 10 ya dan kalian uh, saya saranin sih pakai Windows 10 gitu karena uh, untuk supportnya sekarang masih uh, bagus gitu ya bahkan mungkin yang terbaik mungkin ya di antara Windows 7 dan Windows 8 dan kalian sebelumnya aku tahu dulu Device yang mau kalian pakai gitu ya. Headset atau mungkin sepiringnya itu apakah USB atau... Jack ya, atau mungkin 355 gitu ya, atau yang biasanya dipakai di HP ya, dan ya mungkin agak sedikit, ya mungkin intermediate ya, untuk penjelasan yang tadi gitu, jadi kalian harus tahu dulu device-nya gitu. Nah, setelah itu kalian kalau udah tahu, kalian bisa langsung uh, klik aja untuk yang lambang speaker ini, di sebelah wifi biasanya, cuman gak tau juga apakah ada atau enggak gitu ya, cuman nanti saya juga akan tunjukin yang dari control panel dan untuk Windows 7 dan Windows 8. Tinggal kalian klik aja, kayak gitu aja, dan tinggal kalian uh, klik untuk yang playback device-nya gitu ya misalnya di sini ada tulisan speaker tinggal kalian klik aja dan kalau kalian menggunakan headset atau mungkin speaker yang menggunakan uh, Jack gitu ya kalian saya saranin menggunakan uh, Realtek biasanya untuk laptop itu biasanya untuk sound cardnya adalah Realtek ya atau mungkin uh, playback output device itu adalah Realtek tapi nggak semua juga sih Realtek mungkin ada yang merek lain tapi biasanya realtek sih biasanya ya atau mungkin kalau kalian uh, belum install driver kalian install aja drivernya dulu gitu untuk uh, laptop kalian tapi ya itu ada adalah sedikit uh, sedikit intermediate ya atau mungkin advance mungkin saya juga enggak tahu ya untuk penjelasan yang tadi kalian harus install, install driver dulu. Nah, kalau kalian menggunakan headset atau mungkin speaker yang USB gitu ya atau mungkin yang uh, kayak biar bukan Jack gitu ya yang bukan dicolok ke HP gitu itu biasanya akan ada gitu untuk namanya baik itu headset earphone atau mungkin ada speaker gitu ya tulisannya dalam kurung nama dari device yang kalian pakai atau yang kalian colokin gitu misalnya di sini adalah wireless controller untuk saya jadi wireless controller ini adalah stick PS4 saya yang dicolok ke laptop gitu ya, untuk dengerin lagu sebagai pengganti sound card dari laptop gitu kalau kalian biasanya menggunakan headset yang branded gitu ya kayak misalnya series kayak Razer atau mungkin HyperX biasanya nanti akan ada gitu namanya cuman kalau kalian nggak pakai headset yang branded gitu ya kayak yang tadi saya sebutin mungkin nggak tahu ya untuk namanya gitu mungkin nanti juga saya akan tunjukin untuk yang uh, cara awamnya gitu ya dan bukan cuman uh, headset doang ya untuk yang branded kalian juga kalau misalnya uh, pakai speaker yang branded gitu contohnya kayak JBL dan sebagainya nanti akan ada untuk namanya gitu Nah jadi itu doang sih untuk uh, caranya gitu tinggal kalian pilih-pilih aja gitu ya misalnya kalian pilih gitu dan tinggal kalian uh, cocokin aja sampai audionya uh, keluar dari device yang mau kalian pakai gitu. Bukan dari laptopnya misalnya headset atau speaker gitu. Kalau kalian misalnya awam atau memang gak ngerti sama yang kayak gini dan ya nggak jadi masalah sih kalian bisa coba aja satu-satu gitu. Kalian bisa uh, coba satu-satu sampai keluar di device atau mungkin di alat yang uh, kalian pengen. Uh, pakai gitu ya, atau mungkin speaker, atau mungkin headset lah ya, tinggal kalian coba aja satu-satu kayak gitu sampai keluar ya gitu untuk suaranya. Oke, jadi di sini kita akan coba ya, untuk outputnya apakah sukses atau enggak. Seharusnya kalau kalian uh, pakai untuk speaker yang realtek ini, seharusnya untuk suaranya bakal keluar dari laptop kalian, dan kalau kalian mau uh, ganti ke headset atau mungkin yang speaker USB, kalian tinggal ganti aja ke device kalian gitu. Sini kita akan coba untuk dengerin lagunya gitu. Oke jadi sudah keluar ya untuk lagunya, cuman di sini saya mute untuk yang uh, dari speaker laptopnya, tapi di, untuk di OBS ini masih muter gitu ya, jadi biar nggak gemah aja sih dan dan ya intinya udah keluar sih untuk suaranya. Ini videonya nggak saya edit juga untuk audionya ya dan untuk Windows 7 atau Windows 8 gampang banget kalian cukup tinggal ke control panel gitu ya untuk uh, caranya tinggal kalian ketikan saja sound dan kalian nggak harus nge sih untuk yang di search bar ini ya jadi kalian tinggal ketikan saja nggak usah di-enter dan tinggal kalian buka gitu nanti akan ada muncul menu sound seperti ini nah pastiin kalian di uh, menu nah pastiin kalian ada di tab playback ya bukan di tab recording karena kalau tab recording ini untuk input atau khusus untuk input contohnya kayak mic atau ya yang menerima uh, masukan gitu ya kayak misalnya kayak mic atau mungkin kayak keyboard gitu ya kayak gitu cuman di sini karena keyboard gak berhubungan dengan sound jadi nggak ada di sini hanya ada mic gitu kalau kalian pakai headset yang jack kalian harus pakai soundcard dari laptop kalian karena kalau jack itu dicolokin langsung ke laptop kalian kan jadi kalian harus cari yang namanya realtek tapi sekali lagi nggak selalu atau mungkin gak selamanya realtek ya untuk namanya dan kalau kalian misalnya nggak paham atau awam ya ya itu tadi kalian bisa coba satu-satu ya kalian klik terus kalian set default kalian klik set to default gitu contohnya kayak gitu aja dan ini ya, gampang banget sih ya tapi eh uh, di sini kenapa saya bisa tahu uh, realtek ini adalah uh, sound card dari laptop saya gitu ke satu memang saya memang tahu gitu ya itu Tech itu memang biasanya sound card kalau nggak sound card ya wifi card gitu biasanya karena di sini ada di sound gitu ya jadi udah pasti sound card gitu. Tapi mungkin karena saya memang udah rada-rada uh, hafal gitu ya semen kayak gini jadi saya udah tahu gitu realtek itu adalah sound card gitu. Uh, dari laptop saya. Nah, yang kedua adalah Steam. Steam ini bukan output atau mungkin bukan speaker. Steam ini bukan dan USB PNP ini adalah uh, untuk input dari mic saya gitu atau mic jadi bukan speaker karena mic sama speaker itu beda kan nah headset earphone adalah stick PS4 saya gitu kalau saya pengen uh, dengerin dari stick PS4 saya tinggal saya ganti tinggal saya klik dan tinggal set default gitu ya dan kalau saya misalnya mau dengerin lagu dari speaker atau mungkin nonton YouTube dari speaker tinggal diklik aja terus diklik set to default gitu dan jujur menurut saya sih lebih mudah yang di Windows 10 ya kalau kalian pakai Windows 10 tinggal kalian klik dan Gampang mangat gitu, ini lebih uh, lebih sedikit stepnya dibanding yang kalian ke control panel. Cuman kalau kalian pakai Windows 7 atau Windows 8, ya itu dia gitu, resikonya lebih banyak gitu untuk uh, stepnya. Tapi menurut saya sih kalau kalian awam atau mungkin nggak paham sama sekali yang kayak gini, kalian juga bisa dengan uh, mempapai gitu, tapi papa itu bahasa Sunda ya, uh, mencoba satu-satu bahasa Indonesia-nya. Jadi intinya kalian coba aja satu-satu sampai keluar di device yang kalian mau gitu. Dan... Dan menurut saya nggak masalah sih kalau misalnya kalian memang awam dan kalian coba satu-satu. Yang penting uh, solusinya ada dan kelar gitu masalahnya. Udah gitu beres kenapa harus uh, ribut dan nggak jadi masalah sih walaupun kalian coba satu-satu gitu ya, Karena ya memang kalian uh, misalnya orangnya awam gitu ya. Nggak jadi masalah menurut saya kalian coba satu-satu gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye.